Alhamdulillah inspirasi emas santri muda bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Rabbi li sodri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang mungkin cocok untuk memulai pembicaraan kita pada kali ini. Kisah ini terjadi di awal tahun 2000-an di mana ada seorang pegawai yang terhitung junior diberi tugas oleh kantornya untuk berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di DKI Jakarta Dengan sigap, sang pegawai langsung menjalani tugasnya Setelah sampai di salah satu pusat perbelanjaan dan setelah sepakat apa yang akan dibeli dari barangnya dan setelah sepakat oleh penjual berapa harga yang akan dikeluarkan ada dialog menarik Antara penjual dan si pegawai ini Berkata si penjual kepada si pegawai e, Mas, ini notanya mau ditulis angka berapa ya Dengan lugu dan dengan polos Si pegawai junior tadi pun balik bertanya e, Maksudnya, apa ya mas? Lalu si penjual pun menjelaskan Jadi sebagian orang menulis harga yang dinota lebih tinggi dari harga aslinya mas Misalkan mas habis belanja sekitar 10 juta Nanti kita tulis 10 juta 200.000 misalkan mas Jadi 200.000 ribunya bisa mas bawa pulang Si pegawai pun paham dan menjawab Oh usah mas, tulis apa adanya aja Dari kisah yang pendek di atas tadi Kita bisa melihat realita yang terjadi di negara kita ini Di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim Beragama Islam Yang dimana penduduk Indonesia yang beragama Islam pada saat video ini dibuat mencapai 87,2 persen atau menyumbang sekitar 13 persen populasi Muslim di dunia betapa banyak umat Islam di Indonesia ini dan yang dimana agama Islam sangat menjunjung yang namanya kejujuran Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman wataa'wanu alal alal ismi wa ala dan saling menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian saling menolong dalam perkara dosa dan perkara permusuhan namun kita lihat yang terjadi di negara kita yang mayoritasnya beragama Islam Masih terjadi praktek-praktek yang sebenarnya ini dilarang oleh agama Pertanyaannya, kenapa sih masih ada praktek praktik seperti itu? Jawabannya mungkin banyak Mungkin karena mereka tidak tahu ilmu agama Atau mungkin mereka tahu ilmu agama, tapi mereka tidak mengamalkannya Atau mungkin mereka menomor sekiankan ilmu agama Mereka tidak menganggap penting ilmu agama Lalu bagi kita yang masih muda, apa sih yang harus kita persiapkan dalam rangka menggantikan orang tua-orang tua kita yang telah berperan di peradaban dan di masyarakat ini? Tentu saja ilmu agama, teman-teman. Mari kita mempelajari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Karena agama itu adalah urgensi yang kita harus pegang. Karena Allah subhanahu wa taala pernah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa Allah berkata dalam Al-Quran Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada ku Kata Allah SWT Oleh karena itu teman-teman Mari kita mendalami ilmu agama Caranya gimana sih? Caranya sangat banyak teman-teman Cara mendalami ilmu agama Mempelajari ilmu agama Itu bisa kita belajar dari online Dari Youtube, dari video Instagram Dan banyak lagi Atau mungkin teman-teman Bisa datang ke kajian Ke majelis-majelis ilmu Atau pula Antum atau kalian bisa Mondok Jadi teman-teman yang masih bingung Mau mondok atau enggak Ayo mondok Mondok aja Karena di pondok kalian bakal temukan Apa yang enggak kalian temukan di selain pondok Nah, ngomong-ngomong masalah pondok nih teman-teman Orang Indonesia Apa sih yang terbesit dalam pikirannya ketika mendengar Lulusan pondok Nah, rata-rata ya Orang-orang Indonesia ketika mendengar lulusan pondok nih Langsung pikirnya tertuju pada Oh, ini lulusan pondok nih Oh, calon ustadz. Oh, ini kiai ini nanti. Jadi kebanyakan orang Indonesia berpikiran bahwa lulusan pondok tidak akan lulus kecuali akan menjadi ustadz setelah lulusnya. Ini memang wajar karena seorang ustadz itu harus memahami dengan betul apa yang akan disampaikannya dari ilmu agama. Dan pondok merupakan lembaga pendidikan yang menaruh fokus lebih di bidang agama dan bahasa Arab. Jadi wajar ketika anak pondok lulus dan menjadi ustadz menyambung tongkat estafet dakwah dari nabi dan ulama sebelumnya ternyata sebagian anak pondok juga terserang pemikiran seperti ini pemikiran yang mengatakan bahwa anak pondok tidak akan lulus kecuali setelah lulus ia akan menjadi ustadz ya ini pemikiran yang tidak salah tapi mungkin perlu diuruskan karena tidak semua anak pondok akan menjadi ustadz dan sebagian anak pondok pun akan lulus menjadi ahli di bidang-bidang lainnya. Namun sebagian anak pondok yang sudah 2 tahun, tiga tahun, atau bahkan sebentar lagi lulus dari pondok ya, yang terserang penyakit ini, terserang mindset ini, mereka seakan-akan insecure bahasa sekarangnya, galau akan pergi kemana setelah lulus, karena terserang. Penyakit ini Pikiran mereka tertutup oleh mindset yang mengatakan Bahwa anak pondok harus menjadi ustadz. Berbeda dengan yang mereka impikan dari dulu Mungkin mereka ingin menjadi dokter Arsitek, insinyur Kontraktor, dan banyak lagi Namun mereka Terserang, kembali lagi terserang Yang menjadikan mereka galau Padahal teman-temanku Jalan kalian Dalam masuk pondok, itu tidak salah Apapun cita-cita kalian Dengan diawali masuk pondok itu merupakan suatu langkah yang benar Kenapa benar? Karena kembali ke kisah yang pertama tadi disebutkan Seorang pedagang, jika dia tahu ilmu agama Tapi dia tidak mengamalkannya Atau sama sekali tidak mengetahui ilmu agama Dia akan terjerumus ke kasus-kasus Ke masalah-masalah yang dilarang oleh agama Dan ini kalau tidak disadari, akibatnya fatal di akhirat Teman-temanku yang pengen menjadi dokter, jadi arsitek Pengusaha yang sukses Jalan kalian di pondok itu benar benar banget Karena di pondok, kalian akan diajari ilmu-ilmu agama Yang mungkin tidak diajarkan di lembaga-lembaga lain Yang ilmu-ilmu agama ini akan sangat berguna Bagi nanti jika kalian ingin terjun ke bidang-bidang selain ustad Karena sebagai permisalan Seorang dokter yang bertauhid Seorang dokter yang Mempunyai ilmu agama yang kuat Ia akan mengatakan pada pasiennya Pak, bu, ini yang menyembuhkan bukan saya Ini semua yang menyembuhkan adalah Allah Saya hanya sebagai wasilah Perkataan dokter ini termasuk dakwah teman-teman Karena dakwah tidak selalu menjadi ustadz. Oleh karena itu teman-teman Bagi siapapun yang ingin menjadi arsitek Yang mempunyai cita-cita selain ustadz tapi udah masuk pondok jangan galau, jangan insecure kalian udah bener, jalan kalian udah bener dan akhir kata untuk teman-temanku semua mari kita semangat untuk menuntut ilmu ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu umum yang dimana ilmu ini akan menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat terutama ilmu agama dan buat teman-temanku yang udah lanjut masuk pondok Terus terserang pikiran-pikiran mindset-mindset tadi. Jangan galau, teman-teman. Karena sekali lagi, Jalan kalian di pondok itu nggak salah. Kalau kalian suka video ini, boleh di-like, boleh di-subscribe, dan boleh di-share. Karena mungkin ini adalah salah satu jalan dakwah kalian dalam menyebarkan kebaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlatih, inspirasi Emas Santri Muda Bangsa.